jangan banyak pender dengarkan. belum, -belum ribuan orang jutaan orang belum tampak di <klamang tuk> <tay> Kalau pinang buahan seruian, seruian haruan, hehehe, bukan haruan, haruan. Kalau pinang buahan, tidak boleh long. Panen apa? Kopi kopi kopi. Soalnya kita banyak yang lagi. Tiga orang anjing. <tay> <Dan, tay> <tay> yang orang kalenak nggak pindu atau dia sudah <tay> <tay> ya, bedong lagi. <tay> Karena kan jangan ada yang merokok. Tadi ruli hati ada yang merokok menitnya siapa? Maaf nah. nah, nih, hanya Mas Yesus tuh merokok berapa kali lo pada hidup di hutan tuh merokok sana kumpul lawan arwah itu, lembang, boleh merokok itu bahaya. Dan gitu menyalakar wadahnya itu gambarnya apa beda? Rakungan beruang, ujaran mau ujaran apa beda ujaran Indonesia tuh Tenggorokan beruang, lembang, itu boleh merokok itu bahaya kawan turun setelah hanya membaca tentang bahayanya rokok di ampih membaca bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah wa kafaa wassalamu ala sayidina muhammadin almustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli s wal majidi wal wafa Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa oh, oh, oh. ala alihi wa sahbihi wa bari wa sallim tasliman kathira Rabbi surah li sudri Wa yashir li amri Wa halulam katammin lisaniyab nubur yamma abadu Sadatina al-alawiyyin marahbaim wa marha, rahsharaim Rasulullah Wa bin khusus al-Habib al Al-Habib <laughs> Amin. Abdullah Bahshim al Habib, ah, kowe, al Mustin Makbul, banyak pernah menghabiskan macam mangka. Habib Ali Syaikhul Majlis, Majlis Taklim al Fatah. Mudah-mudahan ya ke tempatnya. Al Habib bahkan ketawa bertampar deh. Al Habib, asal. Dari Rus, dari Jerman, dari Habib Sofi, dari Turki, kemarin mau ini, banyak Habib Allah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, habibnya, aduh, upload lagi, lagi, lagi, Mudah berkah, yang saya hormati juga para guru-guru agama, para Ustadz, para Kiai Hotelusus, guru-guru Hasan dari Paris, para kehidupan, hamba guru, ini guru juga kan? guru guru Johani, hamba guru Johani, guru ini guru Johani, hamba guru guru guru tuluh yang lainnya, ini hey, tuluh juga kan? kan? Tuluh Lain kan? apa para pejabat pemerintah, bapak polisi, bapak tentara, bapak murah, bapak bakal, bocoran, itu bapak betul-betul sini itu. Beri kamu iman RT RT Abah Ya beramak RT nya Biasanya itu ada suara duduk di sini jarang mau pasti di luar duduk menjaga nasi. hari itu udah Sama pulang datang nih. guru kah? Guru kah? Guru, bagi Kita doakan di sini mudah-mudahan sini panjang. Tidak jauh berat sini Sini-sini ini tempat luar biasa sini. Insyaallah, sini umur, dalam Amin pulang Amin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 walaupun unun lihati moham-mohabian beratang ke dadan samanya, bersamanya <tuk> apa? berkumpul di tempat yang mulia ini dengan para habaib, dengan para ustaz, dengan para guru Masya Allah ada Habib Shofi Masya Allah Sidin nih, sekolah sebangku alawan ulun iyalah, sebangku lawan ulun cuma Sidin nya di dalam ulun di luar iya kan? Habib Hasan nih Masya Allah Sidin sekolah di Tarim, hati rambut jualan juga ulun baik Ya mak, sidin di Pondok Tarim Hadramaut. Ulun di Pondok Tarim Tanjung Remah. -mata murah. <tik> Alhamdulillah. <tik> Ka bombol beratan, masyaallah. Ya mudah-mudahan berkah tempat ini amin. Untuk kita bersyukur sama rendah berdiri kita sama tinggi memuliakan dan memuji keagungan Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi bin Al-Baghdadi Al Beliau mengatakan ada kata Imam Yunus al Baghdadi Mula mengatakan disini apa? Orang yang mahadiri, duduk marayan Yang beringat dalam lahir yang baginda Nabi Muhammad SAW Itu jersidif orang yang sangat beruntung disini Mana yang untung? Itu kan ada bakal rugi Mana ada orang untung rugi ada artinya beruntung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memeriahkan hari kelahiran bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah keluar waktunya. Ini banyak orang yang pada bolehlah kita amunnya sudah keluar bulan Rabiul Awal mengadakan hari kelahiran Nabi? Ya siapa ada boleh. Hah? Ada yang juga pada ya paket yang pada konfit nenek. Embah pang Orang memuji Nabi itu sampai babila kah, sampai babila jelah baik alih alih siwala taban meniwas bihi meniwas bihi yang zaman Nabihi malam Yosofi hancur sudah dunia ini rata dengan tanah. Hanya lagi manusia hidup masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Nabi yang kita ini Rasulullah seorang manusia yang agung manusia yang mulia manusia yang paling sempurna, ada ada manusia yang paling sempurna, terkecuali Nabi Muhammad SAW. makanya Nabi ini yang dikatakan Nabi Muhammad di ada Yusuf Pahamlah. Dorobat. <Sanian> kita, dan kita menyebut nama Rasul, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi teratur, dan kita menyebut nama baginda kita maham, wassalah, wassalah. Seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada keluarga saja Nabi Yusuf Alaihissalam. Nabi Yusuf tuh baik-baik bimas, kurang lebih pun haruan nih, Darwhan, ya. Busas, Nabi Yusuf tuh. Itu sebarang kebung asalnya Nabi Yusuf Karena ada napa-napa dibandingkan dengan Rasulullah Makanya Nabi ini dia lihat aku Kurirnya Rasulullah ini putih Abiyadullah ni musyarraban lihamrah Wasi'ar jabi nihasanahu syaruh Bayi'ar jumat jiwal wafrah Paham gak? Paham Kodeknya Nabi itu putih kamera merahan Tambunnya Rasulullah panjang Hidungnya Nabi Mancup, harus pingin mior, babi non hajib, ya huruf hajib. Mancup, huruf hajib, huruf ya huruf ba <tien> Itu pun banyak <bahasa> berangkat, <tien> ada bunga, ada tawakal, ada bunga, ada tawakal. <tien> Keringatnya Rasulullah, ada huruf hajib, harum benar, dua keringat nabi, keringat pian, bau ba -um benar. <tien> Bikin kontak, iya iya. Bukan haluannya. Bukan, bapak, orang sebaya nanti Mohon sekali, jangan harus yang kami di kedalaman bau bawahnya 100 miliar. Iya, buat biar Makanya, pakai sunahnya nabi itu. Napa balkon, tau kan? Oh, bapa Oh, oh, Rasanya biasa dia rumah di dia ya makanya jangan pernah merasa dirinya itu sempurna jangan ya kan nah, ini masih waktu baru jangan merasa dirinya sempurna sempurna itu milik Allah sempurna itu milik Nabi Rasulullah saya apa, makanya Nabi itu mulia, pantas dijadikan contoh, ya Rasulullah Ya kan, Nabi itu apalagi orangnya, bin. Rasulullah orangnya pemurah Pemurah Nabi, ada anak yatim ya kan, wakil miskin dibantu ular sedih Padahal kita, duit banyak, tunjuan-tunjuan rakyat banyak Jual-jual kacamata banyak Tuh di muka tuh ah. Bukan Bukan kacamata Saya kacamata 150 aja ya 1000 1000 Banyak 1000 Banyak Banyak Banyak Bolanya ada buat sini bolanya Banyak Banyak Banyak Banyak Banyak Banyak Banyak Banyak baju Banyak Banyak raket Banyak Banyak Banyak ada itu ya Banyak 20 ribuan Banyak Ah. Ayo nak. Nah, boleh lihat Rasulullah padakan dijadikan contoh. Nabi orangnya pemurah. Itu. Dia tuh membantu, dia mau memberi lawan orang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bahkan dikatakan itu.. tu dilu rahman dilla illa dilu man hudya ya malazil la illa zilu. Man hujaya Rasulullah. Bagaimana Nabi صلى الله عليه "Man farajan maghribina min ummati fa ahya sunnati, wa man aththara alayya salatan." tiga hal tiga perkara kata Rasulullah manusia itu telah akan berada di bawah hitungan arasnya Allah man huya Rasulullah siapa mereka wahai Rasul mereka adalah man farajan maghrubina siapa siapa orang yang suka membantu menolong memerhatikan kesusahan dari madu kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau tahu Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya punya ada tetangga, Gimana sakit? sakit? dibantu, diberi Gimana di sakit? kita makan nyaman sakit? kakak-kakak Gimana sakit? Gimana sakit? di sakit? Gimana sakit? eh apa supaya makan nyaman sakit? Gimana di hutan supaya Gimana sakit? Gimana sakit? Gimana sakit? Gimana sakit? Gimana sakit? Gimana sakit? nah sakit? Gimana sakit? Gimana sakit? Gimana Sayyidina Allah al apa apa dari sini? Ma'an faka dirhaman li Nabi lizin nabi SAW Kana Rafiqah bir jannah Siapa-siapa orang yang imbakan hartanya Satu mirham pun untuk membalihkan hari kelahiran Rasulullah Kana Rafiqah bir jannah Orang itu akan menjadi teman kudus surga, amin Amin, amin, berik ada <laughs> Orang ini banyak yang bantu, ada yang bantu di Iran Alhamdulillah, tenaga lumayan, duit, syukur Ya, kan kurang, kurang ajar itu lupa empat membantu pender gak ada cara pender aja ga huyannya bantui ada ada, orang mana Bim? haru huyan gimana Bu? Bu? bu anak tuh Bu? hei bu? Hey. bu. tahun-tahun bisa nanti siapa tuh bini amak lo tuh Bapak bapak nah, jangan hapi-hapi jadi orang, nah, jangan rekening jadi, jadi manusia cuma majelis majlis Iya, jangan nyambal orang lebih, ini hadir ke majelis sudah pernah, majelis ada ke rumah, apa majelis sudah pernah, hadir juga, bagaimana beb, harus jalan, harus beruang, harus jalan, harus jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, ke jalan, jalan, jalan, jalan, kadang-kadang jalan, Kita gitu Sudah hadir ada mau, sudah ada, -ada ketujuh ada boleh, boy, boy. ada hadir kalau Dan ketujuh selesai. Eh, Amal manusia itu masing-masing juga karena akmal Amalmu amalmu, amalku amalku. Nafsi, nafsi, kata bahasa Inggrisnya, one by one. <tuk> Apa? <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> one by one. Ya kan tidak satu satu. Kamu menjawab di hadapan Allah. Napa nafir tahuin? Eh, itu yang cuma kita hadir merayakan hari kelahiran Rasulullah, memuji Nabi, baca selawat kepada Rasulullah. Tapi napa hasilnya? Anda nama napa napa? Iya lucu siapa? Kita lihat. Tidak ada Nabi Rasulullah. Taya apa Nabi, taya apa sifat orang ayat Rasulullah. Nabi itu orangnya memaaf, bayang buanita beda karena wihat ini. Rasul apa? Rasulullah kurangnya memaaf. Nabi orang ada orang kesalah di maafkan Rasulullah. Tujuh kata takik. Eh, iya, iya, eh iya, dong, dong, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nah iya, ini ada iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya, iya, iya, waktu iya, iya, iya, iya, iya, ada iya, iya, iya, iya, iya, iya, di tiba tataib ke Rasulullah dilempari kotoran otak diludahi Rasulullah bagaimana sikap nabi mendoakan orang kemudahan orang tersebut diberi hidayah Allah Subhanahu taala itu kira-kira gitu awal kita beberapa Tuhan haru, nih haru abang haru haru Andi ya nah beja sudah orang bebarang coba kedah dia bertanya dia mohanya benar seram ini. nih ah ya, kan? Lepas, ya. Lepas, ya. Lepas, ya. Lepas, ya. Ya sayangi Rasulullah. Kaya bagaimana menyayangi Nabi Bib. Kaya bagaimana mencintai Rasulullah. Ya kah? tahu bagaimana sifat akhlak Nabi Muhammad. Maka kita akan cinta. Tak sayang, tak kenal, maka tak sah. Tak sayang no kayak apa kita saya sayang lawan Nabi Bagi kita nggak kenal Anak-anak kita kadang kita kenalkan dengan kayak Siapa itu sahabat Nabi Siapa itu para Durya Rasulullah Siapa itu mereka para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kayak pernah kenal Coba lah lebih Pak Ali Habsi itu Pak Eh Ali Habsi itu Pak umur Anum Peranggapin yang ada salah 16-17 tahun Sering mimpi Rasulullah Wasallam. Bahkan pernah bertemu dengan Rasulullah Eh Ali itu Pernah ditanya oleh ibunya wahai Ali Apakah dia ingin dapat retor dari aku? Iya, wahai ibu Satu permintaanku jadi ibunya Kenapa? Biar harus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Masya Allah Tuh, hai kali masih halus Tapi sini oleh ibunya Cara sayang lawan Nabi Cara cinta lawan Rasulullah Sampai akhirnya sini Kenapa? Jadi orang yang top Yang luar biasa Alim, balik, ramah, luar biasa Berkat nama babe? Berkat doa ibunya Berkat doa kuitannya Oh, Rasulullah ketika menikahkan Sayyidina Ali dan putrinya Fadil Zahra berdoa Allahumma akhrid min huma khatira, Ya Allah keluarkan daripada keduanya Sayyidina Ali dan putrinya Fadil Zahra turunan anak-anak yang soleh Ya Allah kaluar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husid, syabab ahli jannah Kaluar Sayyidina Ali sengabidi asedkat, orang yang ahli sudut, masyarakat Keluar Muhammad, bagi keluar Muhammad, jawablah suami. Sama orang yang soleh, berkat doanya Nabi Muhammad Wasallam. Sure Itu Jangan tuh turunan HP, Se ya, sembong ya biarlah Spiderman main game, ya kah, game apa tuh game online, mungkin dikritik, mungkin dikritik, mungkin dikritik, mungkin dikritik, mungkin dikritik, mungkin dikritik, mungkin dikritik, mungkin Ipun-ipin yang diputar, Ibu ipin ayam tuh, Itu yang diputar, minta eh. punya mereka, apa tau yang nonton di ipin ya Eh, terus, mana beb? Haru ya haruan, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Belajari anak itu kayak hey, apa supaya bisa belajarin anak itu, mempersul bawa anakku minat ke majelis sering mengajak kemana anak dibawa, pakai bawa itu lagi sholat sama yang anak itu dibawa jadi tahu kuitannya, kauyannya ini anak dibawa minyak perkesan, beranggotan mageraukian hanya dibawa anak ke Majelis sering pernah dibawa, Biar ya, anaknya bungul berarti apa? Kan 12 ekong bisa anak bungul karena peranggotannya. Mengandalkan HP tapi salah, tutup ulama kada pernah, manja anak, kamera pesantren Tidak pernah, amin ada perlunya, datang kau ada guru, ada kalau mahal aku lagi dah anaknya datang pada guru-guru lu nak menyewalkan anak lu, gurulah engge, jago-gurulah agam jago-gawai anak piyan, guru guru-gurulah maharangku -te anak orang tepuk-tepuk anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok 3-4 tahun sekolah keluar, alhamdulillah nang bungul pulang datang ke jadi guru ini kuyungannya nang bungul-bungul berasa, at biar tak ada terima kasih aja lagi kasihan guru ya kan Sambal, kita napa, kau terima beres saja. Terkadang menukar anak, nanya salah sedikit, anaknya gurunya di Mama Iri Sariki ada jualan itu? Hai. Mereka adanya apa bib? Datangin anak wadah habib, minta banyok Datangin wadah guru, minta banyok guru anak guru guruh nih guruh, Anak guru guruh nih, bib Bungol orang aja Lalu kemarin datangin orang bayi lagian Bib, anak guru itu nih, bumol orang-orang Tambung, lalu bencang Bungol lagi, hantu nih Gak lapan ulu kan gitu Ya Allah, algún... anak ini patahkan hantu Punya anaknya hantu apa ya? Kau kira-kira ah. Jangan boleh mulai Besar gurukan banyak baju sudah ada mana oleh <small> dia aku mau jujur, gitu, yang yang nih, ucapkan kebanyakan pioner dan pinterlah tinggi gitu. ke orang lama, nyala makasih makasih kurang melihat ngelihatnya bloknya orang Aceh mah tipis banget. Benerin aku berapa, halo Kak Piko. Benerin, kalau nggak ngembal, gue ngobrol. Saya kira HP itu nggak parkir lah. Saya pernah pinter, anaknya menyambut Elon, HP pake itu mungkin nyelpon. Saya banyak mau balik. karena ujian karena musibah datangnya mana? Kau ada ulo, kau pada habis ulo nepem, banyak dah hari-hari datang orang tandon tuh biasa ulang, tandol di rumah ulo tuh sehari habis orang kita banyak, cuma seharusnya yang dari sekian orang yang ulo baginya beracun banyak yang ada kabur, kenapa bet? Eh, ya berpaham uli ulo, ulo ini supaya kita sama.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 belum doakan <Sessituk> naga yang sudah mandi ini sedikit <Sessituk> osan pinya ulun nang garin. Ya bepirimian. Alhamdulillah ben. Kenapa mati? Dia. Ini jadi <SILENCIO> mumul jadi dia. Benar ampul pulang. Kan aku jadi kada ampul. Amplok jadi babuli. Ya kada jadi tinggal di rumah insyaallah bininya sehat. <SILENCIO> ini kehandak aduh. Tapi ini kayak nang ya bae benyanya mumul. Bagas. Ah. Ya iya nya sudah kena musibah dia datang kepada aku Bapak saya orang di rumahnya pun jualan kan saya maling-maling, hal yang sama itu Kaya, saya hilangkan saran jabit sama Apa hubungannya? Jualan ini Beb, Enak biar? Anda lulus hilang, sudah siapa nyelopin ke sini guys? Eh, bukan nyelopin orang ancam tuh. kamu kan kau dah berdua kau ada loh loh dari akal mulainya. biarlah tak kau ada. ini akibatnya apa? jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. akibatnya itu hujan datang dan itu sing masih ada. Eh, banyak pekerjaan lagi kan pak di rumahnya tuh ada terakhir semalam datang ke rumah lulu minta ngaran bisa juga minta ngaran tuh malah mungkin ulurnya pak alhamdulillah Bek, sudah sepuluh tahun bepkm hanya ini becuru bisa nakal alhamdulillah anak piana gara kerakian berbeda belum minta ngaran tuh malah ayah hak tapi nyawa tuh malah digabung ini aja, ha. Awal, bebe, aja. asal ulurnya bagus asal bini bin ulur mungkin ayah hak dari mana orang, urut PP dari Balik, bini dari, dari Kalimantan, balik Kalimantan digabung supaya kawat. Jadi anaknya -anak marahnya, -anak -anak -anak -anak, ayah hampir Ini Karena itu saya begini. urut harap saya dua malam menjadi tuh. tapi ini om nganggih apa ya? dua hari datang orang ngatur pasar. Allah walekum Beb, tiap report, makanya, Beb? Antan, Limantan, Pak Sunda-Pak Sunda-Pak Sunda-Pak Sunda Siapa nyerahnya Beb? Pak Bali, Apanya Kalimantan, Pak itu kemudian kegulungan ya tahu siapa nyuruh Ada kemarin kegulungan halus, Pak, ya Beb ingin Pak mati ini ini ini Tony mati guru pahamnya di kamus pas mengaji ada ayah siapa artinya orang nih wali hajar mengaji ada siapa syair Tony berarti itu turunan setan bapak sudah sakit kita ingat lawan Allah Ketika kita kena musibah hujan, kita ingat lawan Allah Jangan Tampu lo kita diberi umur oleh Allah Tampu lo kita sehat Ayo berlomba-lomba Mas -tabikul khairan, Untuk Akhirat Supaya kadang babi Siaga Tulfan Yang kita gawi setiap hari Supaya bertambah kebaikan lawan diri seorang Kenapa manusia ini Karena tentu hidup ini jangan kira-kira Ini masalah guling Makan, berawi Pegawai, maka kada sholat itu penting, ibadah itu penting, baik orang-orang itu bagus, baik baik <tuh> bagus, amun yang ketujuh, bahwa latar angkanya pelanggaran. Nah, nah, berjalan, <tuh> <tuh> curang, <tuh> <tuh> latar angkanya ketujuh, bahwa latar ada berbeda, aja kemudian, nah, ini nang mulai kita nih jangan bertambah dosa ada bertambah baik, padahal urun bebe semua sholat itu yang sama aja eh bujur jangan salah kunju, tapi bila kita tujuh menyambati ulang apa lagi? ha? itu sembahyang. yang pada deh. sholat tapi tuntung sholat, tuntung daubah aneh, no, tuntung mengawih baik enak malam, apa lagi? ha? menjinit melempok warung jam lain sebaik malam ha ya giginya tinggal 2 orang jam belai semalam muka muka sakaratul muk ya bapak ya itu, gitu adalah kita sadar, adalah kita kayak membayarkan, kayak apa nabi kita lawan kita tuh makanya dikatakan apa seandainya kita di ibadah lawan allah sholat sampai ribuan kali sholat sampai dahi kita bengkak dahi kita hirang misalnya sholat kita beribadah baca tafsir selawat ribuan itu masih belum lagi cukup membalas kecintanya Nabi Muhammad kepada kita Ada hawa? Belum lagi? Ada nama-nama lagi? Makanya Nabi mengatakan Ma'amir saugatidiyusat ku biha umati illa wa'ajidu alamaha Tidak ada satu duit pun kata Rasulullah yang pernah klik umatku kata Nabi Muhammad Terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Nabi Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi Rasulullah cintanya kepada kita Kena aja kita lihat ke sini, bang Nah makan beneran <SILENCIO> Coba jangan lupa makanannya Dua hari, kalau mau ngomong Coba lihat ibu itu Kamu ngomong-ngomong beredar Mano makan, jangan ngomong Eh, nanti mau ngomong ya? Nah, nama. nah bener-bener Melihat lakiannya penamping mara sekuruh Kurang keji, udah Ambil, bang, ngomong-ngomong makan aja Dicarik ya, nah akhir kemacetan itu bukan karena Allah tapi karena urusan apa urusan parut, uyuh, urusan makan, ya kan? nah makanya kata banyakkan berusir dunia, ya kan? banyak ada berada mencari dunia kayak apa? yang terhidup yeah, kayak panak makan, ah tuh lihat nabi contoh nabi rasulullah hidupnya sederhana para uli Allah kayak hidupnya, rezekinya kayak apa? ah ah tuh Ali bin Jabar lanjutus Malaysia batubahat Kayak pasti ini hidupnya, balah ya kon indahlah pemikiran sebut mereka hidup di sisi Tuhan nya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah. Kada memikirkan urusan rumahnya kayak apa, Kada mikirkan urusan kayak ini kayak ini, Kada dipikirkan, yang dipikirkan kayak apa heran ulur? Kita apa? Dunia jadi dimati, dunia natal di bermaté, duet karena di bermaté, aku karena ada duet, aku ada Napa nah, nanti kita pikir? Napa nah, nanti kita pikirkan? Jangan kita berpikir, oh lu neo oh, isong ada makan, lu jangan. Nasi gitu aku berat anak-anakku. Paham kan? Paham kan? Paham. Lu nggak ada yang nggak oh. paham, jadi saute. Lu paham? Paham gak? Paham? Paham. <utik>. <tuk> <enggak>? <Kulit. tuk> Bolehnya kita apa? dan kita dapat Kita cuma hadir dulu mati semacam ini Bahkan hari-hari kita ke majlis Sama aja majlis kita datang Tapi adalah perubahan mandiri diri kita Coba lihat Habib Ali Hafsi itu Kayak apa sih Ya Ah, Sini tuh banyak sering bif Rasulullah Bahkan pernah bertemu dengan Rasulullah Makanya Sriif Tuber Ano Eh mengarang gasidah Apa nanti dia gasidahnya Bif? Di jannatin masyakhani min khusbihah Illa likau min habbi fiha iya Ulun orang pengen masuk sorta di sini bukan karena di sorta itu makanan yang nyaman nyaman ada bukan karena di sorta tu bidadari nyaman bungas ada apa sebabnya ajar Hai Adi Ulun pengen masuk sorta karena di sorta ada Nabi Muhammad SAW sorta tanpa hadir ada surbo oh. ada artinya bang ada artinya sorta punya kader Nabi ada artinya sorta apa ada apa arti sorta punya ada Nabi Muhammad SAW Ya, yeah, nabi itu yang beri kita syafaat. Biar kita banyak dosa, Allah duha, hak lawan Allah. gaul ya hari-hari menjinak, hari-hari melempok, lempok, lempok sandal tuh bisa keluar manusia, bungun kepada sadar. Biar dia berdosa kita. Banyak kita durhaka kepada Allah, tapi jika kita meninggal syafaati Di ahliil kaba'ir mati ummati, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum berdosa dosa maksiat kepada Allah. Di akhirat nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu Adalah orang yang sayang kepada kita melebihi kecintaannya Rasulullah. Kadang kita ni yang antara ranai. Apa adanya diundang orang disuingi makanan dan ada kan? alhamdulillah. Yang perlu dimakan itu, Raja rohani itu dimakannya, hati ini nak dimakannya. Nah, hobi nyampe Tiurang, nah hormat siatnya kau, dia, nah hormat gini, hormat gitu. Tuh, hadir ke majlis karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena Allah hadir ke majlis. dapat pahala, iya. Menyurat? Ya, kan? Yang serangkah aja, Pak Erway, baik ke sini, tulang. 100 pahala, dapat Itu, mau jauh rumahnya, tambah banyak pahalanya. Nah para panggil supaya banyak pahalanya. Mana Banyak Nah. Bagaimana bagaimana? Ah, ya. Semuanya ya. bujur-bujur hadir di majelis, duduk di majlis. Jangan kita keluar dari sini keluar percuma jangan. Tangan kosong, jangan. Hati kita kosong, jangan. Isi hati kita dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang baik, kayak para rasulullah. Ya nah Nabi itu sebelum lahir Rasulullah sudah diberikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala wa hina fadza sallallahu alaihi wasallam mim batni ummihi ibara zara fi darraf wa مؤمناً بذلك الرفي لأن له شرفاً على مجده وسعى وكان وقت مولد سيد الكون من الشهور شهر الربيع الأوالي ومن الأيام يوم الاثنين وموضي ولادته قبله بالخرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطوناً مقولاً مغتوء الصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم yang mengandung Rasulullah ketika Nabi lahir ya kan sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi apa lahirnya Nabi itu? Eh, menghadap ke langit. itu adalah isyarat bahwa Nabi Muhammad memperoleh kemuliaan, penghargaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala lahir Rasulullah hari Senin bulan Ramadhan awal tempat lahir dan makamnya haramain dua tempat haram maka Madinah maka tempat kelahiran Nabi di Madinah tempat dimakamkan jasad mulia Rasulullah SAW di makam itu dimana, di mana di makam itu Masjid Jin barat Makkah arahnya ke itu ada bangunan segi warnanya orin halus kuning kuning neh jangan ya, di sana itu hari ini jumlah orang perpustakaan Nah, jadi satu, dua, tiga, itu ada tiga pintu, di belakang, itulah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai 100 jam, abunya anak tahu prosesnya, ada 2000 biar pihak tahulah 6 jam, jam Amin, Adang, tahulah, jam, -jam. OTR hotel, nang harap, ini ya, terakhir, habis ini kita bahas nih, sudah jam, 7 malam dah, itu ada sedang, atau rumahnya ada 40 jam, 400 jam, 50 nah, terakhir jam, biar kita, terakhir ini keser, terakhir ini keser terakhir penuh jam-jam lah hotel nah larang itu udah bagus nah cuma penuh keluar dari hotel itu keluar paling 10 meter karena belok kanan baik gue belok kanan lah penuh keluar sedikit penuh belok kanan terus kira-kira 50 meter terus hanya belok kiri belok kiri terus itu menyisiri melewati rumah raja raja salman semalam so, ada raja salman menepon maksudnya kamu aja, banyak umur tuh, <tuh. <tuh bagus, kayaknya ada jembatan baik, jembatan, jangan lawan atas lah, bawah-bawah kenapa Beb, jalannya gede juga, di taruh, buat sedikit, kayaknya ada cabang, ada cabang kayak bina bang bang, ada cabang kayak bina, menyambil blok kiri, itu gak malah, tembus juga, ini mengambil ke kanan sedikit, kayaknya ada tumpukan seekh, orang memperbaiki jalan. Ya, antum makan seng tembok, hai sengnya sedikit. <tos> ya, terus, belok kiri, nah, hanya tembus kemana beb? Beranjong. Dia kan, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, beranjong, Amin beranjong, beranjong, beranjong, Keselukan Allah Subhanahu Wa Taala. kita dimatikan Muhammadin wasallam. Banyak lagi. ada banyak. Ada banyak pribadi. Tumatlah, di Bajoloh beribadi ada gambar ulur Ada ngarab Madlis, Ahba Adul Mustafa Menyada orang Madlisnya ngarannya Ahba Adul Mustafa berarti ngarab ulur d'ambil Kan ada tau ya? Ada nomor HP ulur Barangkali anak tolak umroh Pemanat ah, aduk, Mesir, uzbekistan, Maroko, Hadramur, Palestine Aman aja, Malaysia, singapura, Brunei Asal ya ke akhiran Semua tidak bawa, biar tolong seorang dia Jangan Lah, ada gambar ulur, ada nomor HP ulur Langkah beratang di Bajoloh, Bajoloh, rumah. Bajoloh, Bajoloh, Ratih di rumah ada Madras rumah jangratik rumah sawak ini hadiahnya sepuluh ribu rupiah sebotol itu laporan tindakan si bagian nah jadi minta maaf minta wabarakatuh